kita mau ke Palu. Mau tapi ke. ini kan jam jam 1.00 ke 2. Hmm. Tapi kita transit dulu di ujung Pandang 6 jam. Hmm. Kita nikmatin terus ujung Pandang ngapain? Kita bikin kelas buat anak-anak teman-teman ujung Pandang. teman-teman uh, sekarang kita lagi berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta sekarang jam setengah satu tujuan kita kali ini adalah ke bandara Siskal Jufri yang berada di Palu nah insyaallah kita akan transit di Makassar lanjut dari Makassar kita ke Palu Nah, di Palu nanti insya Allah kita akan membagikan sebanyak 26.000 ribu wakaf Al-Quran yang insya Allah ini adalah tahap kedua dan di tahap kedua ini ternyata kita sudah dinanti-nanti oleh saudara-saudara kita yang ada di Palu Salah satunya ada Kojefri dari mualaf Center Palu, terus ada teman-teman dari Pupang terus ada dari komunitas lainnya yang insya Allah akan membantu kita dalam mendistribusikan Al-Quran hingga ke pelosok daerah di Palu. Setelah setengah jam menunggu, datang juga ini saudara kita saat... Gutorik nih, Pak Martin Sekaria. Beliau ini kepala yang punya, Makassar nih. Hmm, kepala di yang punya Sulawesi <laughs> Selatan nih. Hari ini kami berada di kangen kopi ya kangen kopi milik Pak Haji ya. Insya Allah, hari ini kami sementara ngopi, uh, sarapan, dan Insya Allah, sebentar bahda sholat duhur, teman-teman dari Jakarta akan melanjutkan perjalanan kembali Pak, menuju ke Palu ya menyelesaikan menyelesaikan uh, distribusi Al-Quran di Palu yang sebelumnya masih ada sebagian yang belum terdistribusi